Doa saat hidup terasa berat. Mohon pertolongan dan mujizat Tuhan dalam kesusahan, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, Engkau tahu situasiku. Engkau tahu hidupku begitu rumit dan padat dengan masalah, seperti tidak ada jalan keluarnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Ya Tuhan yang pengasih, tolonglah aku sekarang ini. Aku membutuhkanmu. Izinkanlah aku melihat kehidupan dan kematian Yesus untuk memahami situasi yang aku hadapi ini. Bisa saja melarikan diri dari salib, tapi ia bahkan menyerahkan hidupnya. Bantulah aku untuk memahami bahwa semua jawaban ada padanya. Dengan mengenal Yesus, aku menjadi seperti dia dan hanya kekuatan Roh Kuduslah yang dapat membantuku melayani, menderita dan luka berubah menjadi kemenangan. Tidak ada yang melihat pergumulanku, kecuali Engkau, ya Tuhanku. Angkatlah dan peluklah jiwaku yang malang ini, dan biarkanlah aku mengerti bahwa dalam pelukanmu, kiranya cintamu memeluk seluruh keberadaanku dalam hidup dan mati. Aku percaya kepadamu, aku berharap kepadamu, dan aku sangat mencintaimu.